Oke okay, Halo jadi pada video kali ini uh, aku akan berbagi sedikit tentang bagaimana caraku membuat sebuah brand melalui logo karena bagaimanapun juga sebuah logo yang mungkin bisa dibilang sederhana uh, tetapi mampu memberikan uh, sesuatu yang powerful untuk brand dari logo yang kita buat, dari logo yang aku buat mampu memberikan kesan yang interaktif bagi brand tersebut dan uh, memiliki makna yang benar-benar baik untuk brand tersebut nah kali ini kebetulan saya mendapatkan sebuah klien di Jogja beliau adalah pelaku bisnis yang bergerak di bidang agen telur bernama Adi Chandra. Sebelum aku jauh untuk mendesain logo, biasanya aku melakukan brainstorming dengan mereka untuk mempelajari lebih detail terkait bisnis mereka yang mereka jalankan. Kemudian saya biasanya men diskusi dengan klien dengan beberapa pendekatan marketing seperti positioning dimana positioning itu adalah bagaimana cara pelaku bisnis untuk membuat konsumen itu melihat bisnis kita itu sendiri nah biasanya positioning itu bisa diidentifikasi dengan melakukan pendekatan point of difference hal apa yang menjadi pembeda dari bisnis kita dibandingkan kompetitor lain arti dari arti candra tersebut adalah rembulan atau bulan mungkin bisa kita lihat dari batasan sekreta kalau tidak salah ya arti dari rembulan tersebut setidaknya nanti kita akan membuat logo yang memiliki makna bulan dan biasanya saya berdiskusi tentang pemilihan warna color palette dari brand tersebut karena itu menunjukkan apa namanya tema dari brand nah karena mereka memiliki nama Adi Chandra yang berarti rembulan jadi setidaknya nanti logo yang aku bikin nanti menggambarkan sebuah bulan dan yang menarik di sini setelah saya berdiskusi jauh beliau menyampaikan bahwa bisnis ini akan dijadikan beliau sebagai investasi di masa tua dalam artian bisnis ini akan beliau jalankan hingga beliau uh, setelah pensiun dan ini cukup menarik untuk uh, memberikan istilahnya story dari sebuah logo ini nah mungkin warna yang akan aku tentukan yang pertama karena ini menyangkut tentang bulan, aku tidak akan jauh-jauh dari pemilihan warna jingga atau oranye. Warna lain biasanya untuk membuat sebuah logo, saya menentukan memberikan warna dua atau tiga dari sebuah logo agar ah, tidak terlalu flat katakanlah dan lebih colorful dan interaktif. Dan mungkin untuk pemilihan warna selain jingga uh, tadi nanti akan aku eksplorasi setelah aku melakukan eksekusi merancang sebuah logo setelah kita tahu bahwa filosofi dari bisnisnya akan menjadi bekal di masa tua beliau dan itu cukup menarik saya juga menanyakan tentang uh, pemilihan tagline dan apa istilahnya, slogan dan setelah kita berdiskusi ditentukan bahwa nanti tulisannya yang pertama, logo tag utama adalah Adi Chandra, dimana di atasnya itu ada tulisan nanti "Agen Telur", kemudian Adi Chandra yang akan kita highlight lebih besar karena itu menyangkut nama merek mereka atau brand mereka. Kemudian yang bawah untuk mempertegas dari brand mereka yaitu grosir dan ecer. Jadi, setelah saya berpikir lebih jauh karena tadi menggambarkan tentang bulan, jadi setidaknya logo ini nanti akan memberikan gambaran tentang bulan gambar tentang bulan kemudian karena mereka berkecimpung dalam dunia telur jadi pasti tidak akan jauh-jauh dari eh, gambaran telur logo itu nanti akan menggambarkan juga bulan kemudian menggambarkan tentang telur agar tidak lebih flat lagi tidak lebih biasa kita perlu membangun brand story yang lebih menarik dan aku punya ide untuk menambahkan ikon ayam, katanya. ayam petelur mungkin ya karena mereka berada dalam industri peternakan khususnya peternakan ayam walaupun produk mereka spesifik untuk telur tapi memberikan penegasan bahwa mereka berada dalam industri eh, peternakan ayam itu cukup fun kali aku akan mencoba menggambar sketsa yang terlebih dahulu tapi biasanya aku mencari inspirasi sih bagaimanapun juga, inspirasi itu tidak bisa datang begitu saja dan kita perlu mengeksplorasi inspirasi kita dari berbagai macam referensi-referensi desain A few moments later. nah, mungkin sebelum saya memulai untuk mengeksekusi sebuah logo biasanya aku uh, membuat sebuah sketsa sederhana Istilahnya, ya coret-coretan lah One hour later. Nah, oke, okay, jadi logo ini ya. Sejarahnya mungkin nanti gambarnya akan seperti ini, jadi, bulan, kemudian ayam dan telur. Jadi, mungkin gambarnya seperti ini, seperti ini mungkin. Jadi, ya, Yap. Nah, untuk mengeksekusinya biasanya aku memfoto sketsa ini. Nanti akan saya masukkan ke dalam komputer dan mungkin nanti teman-teman bisa melihat bagaimana aku mendesain dari ilustrator setelah saya menggambarkan uh, ilustrasi seperti ini nah yang menarik nih mengapa kita perlu membuat sesuatu yang berbeda khususnya untuk bisnis ini karena agen telur ini mereka berada dalam pasar persaingan sempurna di mana antara satu pemain atau pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam produk yang mereka jual jadi bagaimana kita untuk membuat sesuatu yang berbeda melalui produk itu sesuatu hal yang sangat sulit dan ya walaupun ada tapi sangat sedikit sehingga Solusi yang bisa aku tawarkan mungkin adalah dengan membuat identitas visual yang berbeda Karena itu akan mempermudah konsumen untuk mengenali lebih jauh dari produk kita dibandingkan dengan kompetitor yang tidak membuat sebuah identitas brand yang berbeda Saya pernah membaca sebuah artikel tentang visual brand yang mana uh, visual brand yang baik itu akan diasosiasikan oleh konsumen terhadap kualitas dari produk yang ditawarkan oleh bisnis tersebut dalam artian jika bisnis kamu memiliki visual brand yang bagus, uh, identitas visual yang, yang benar-benar digarap secara profesional pasti konsumen akan melihat bahwa produk yang kamu tawarkan itu juga berkualitas seperti uh, janji apa yang kamu tawarkan melalui cerita dari brandmu yang kamu buat tadi seperti ini. Nah jadi ini uh, adalah sebuah kertas yang aku buat tadi. Sekarang mungkin aku akan langsung mengeksekusi menggunakan Adobe Illustrator. A few inches later. Nah. Mungkin ini telur ya. PUSH! PUSH! Nah memang bagian tersulit itu adalah membuat uh, semacam struktur logonya sih Biasanya memang butuh waktu lama sih untuk mencoba-cobain Kadang setelah saya membuat ini Kemudian kita jadikan sebuah logo Coba ya ini untuk yang logo kali ini akan saya jadikan sebuah logo berhasil ya walaupun mungkin teman-teman yang desain pintar desain lain mungkin punya teknik yang lebih keren lah ya so sudah mulai terlihat ya masih ada beberapa penyesuaian lah ya mungkin akan saya perbaiki strukturnya one hour later. nah jadi ini uh, struktur yang mungkin udah aku perbaiki sedikit sih dari percobaan percobaan beberapa kali dan ini mungkin akan saya jadikan langsung ke logo semoga berhasil. nah ini logonya sudah jadi uh, setelah mungkin uh, ada beberapa perubahan ya tadi ya dan ini mungkin fix dari aku yang akan kita tambahkan logo type teksnya nanti uh, agen telur Adi Chandra Grosir dan Ecer dan mungkin nanti setelah itu kita akan memberi warna ini dia logonya sudah jadi agen telur Adi Chandra dan mungkin teman-teman bisa melihat detailnya ya lebih apa namanya lebih dekat lagi dan mungkin teman-teman bisa memberi Masukkan penilaian atau saran dan kritik barangkali untuk logo ini sebelum uh, aku buat versi yang lebih colorfulnya Oke, mungkin langsung saja akan saya warnai logo ini biar lebih keren di artboard selanjutnya Nah, di artboard ini Nah, biasanya nih untuk memilih warna, karena mungkin tadi warna tema utamanya adalah jingga Biasanya aku memberi warna 2 sampai 3 warna. Atau mungkin kita bisa memilih bulannya dulu nih, kita pertegas warna oranye. Nah, ini dia logo dari uh, Agen telur Adi Chandra seperti ini. Uh, mungkin aku akan sulap lagi yang lebih keren warnanya seperti ini jadi inilah logo yang aku buat agen telur Adi Chandra grosir dan ecer semoga klienku bener-bener uh, suka dengan logo yang aku buat dan mereka bener-bener akan enjoy dengan bisnis yang mereka jalankan dengan branding yang baru melalui sebuah logonya nah biasanya agar logo ini nanti bisa lebih dirasakan dan terasa hidup, aku memberikan beberapa contoh mockup dimana mockup itu adalah semacam beberapa Versi realnya dari sebuah logo ini apabila dicetak dalam bentuk asli seperti mungkin notebook, terus neon box dan kaos, gitu Nah mungkin cukup sekian dari aku tentang bagaimana cara aku membuat sebuah brand melalui logo yang bisa dibilang sederhana. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.